The the the the the the poin yang didapatkan dari kita mengajak referral kita. Oke. Okay. Nah, syaratnya adalah yang pertama kita perlu pahami syaratnya ya. Syaratnya adalah referral kita nyelesain misinya dan kitanya pun harus selesin misinya. Kalau kita selesai referral selesai, kita akan dapat lima persen dari personal poinnya si referral kita, dan kita cuma berhak untuk satu level aja. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misalkan Anda ngajak satu orang, dan orang itu punya satu paket minang satu, maka orang tersebut akan dapat 0,3 VP per hari. Kita dapat lima persennya, yaitu 0,015 VP per hari. Oke. Nah, misalkan referral Anda punya tiga paket minang satu, maka referral Anda akan punya 0,9 VP per hari kita akan dapat 5%-nya yaitu 0,045 pipi per hari ya. Kalau misalkan orang yang Anda ajak referral Anda punya 8 paket bintang 1 atau eh dan 4 paket bintang 2, maka orang tersebut akan dapat 14,796 pipi setiap harinya dan kita akan dapat 0,7398 5%-nya ya. Nah, kalau misalkan orangnya maksimal semuanya punya dari bintang 1 sampai 6, orang tersebut akan dapat 610,296 kita akan dapat 5%-nya yaitu 30,5148 VIP. Ya, yang bisa kita dapetin ini gampang ya. Cuma dapat 5% pokoknya. Jadi pokoknya referral Anda ada ada dorong untuk bisa punya paket yang banyak juga. Jadi kalau mereka selesai misi, referral poin Anda juga akan besar ya. Ya, kalau misalkan kayak gitu kan semua sama-sama senang ya. Uh, referral Anda senang, Anda juga seneng gitu. Intinya adalah semakin banyak database, semakin besar penghasilan. Ya, seperti yang kita bahas di uh, sharingnya nya bisnis sharing -nya. Nah, perlu Anda ingat bahwa referral ini eh, penghasilannya bisa Anda atur, bukan bisa Anda atur, ya, bisa Anda hitung, gitu, tapi Anda perlu tahu paket eh, di tim Anda berapa banyak, supaya Anda bisa eh, terhitung berapa referral yang bisa Anda dapatkan. Ya, tapi ini nominalnya tidak terlalu besar. Lebih besar di personal sama lebih besar di eh, grup. Tapi referral point ini akan sangat membantu sekali untuk Anda bisa menambah VIP untuk membeli paket membership tadi yang pertama. Ya, jadi nambah-nambah lumayan lah karena kan ini dapat setiap hari kalau ada sepuluh ya berarti lumayan ada dua puluh lebih lumayan lagi kalau misalnya ada lebih banyak ya tentunya jauh lebih lumayan. Aku tak